Halo Halal Family, Amerika Serikat menilai Indonesia memiliki peran penting untuk membantu meredakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat yang tak ingin disebut namanya pada Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Adapun pernyataan itu merupakan respon terkait panggilan telepon yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina di mikrocolebas secara terpisah pada Februari lalu. Ratno Marsudi menyampaikan pesan perdamaian agar kedua negara tersebut menahan diri dari situasi yang tengah memanas ia juga mengimbau agar kedua negara menjalin diplomasi dan dialog dalam situasi sulit seperti itu. Sementara itu pejabat Amerika Serikat juga menyambut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam G20 bahwa saat ini bukan waktunya untuk konflik terutama saat dunia tengah berjuang di tengah pandemik. Ia mengatakan Amerika Serikat juga mengupayakan langkah diplomatik yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi konflik yang sedang memanas antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat bersama sekutu NATO juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di Eropa. NATO juga menanggapi dengan tegas serangan Rusia di Ukraina yang disinyalir kemungkinan besar akan terjadi. Sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Liudmila Forum menegaskan bahwa Ukraina merupakan saudara bagi Rusia di tengah isu yang sedang memanas ini. Vorobieva mengatakan kewaspadaan negara-negara barat mengenai kemungkinan adanya tindakan agresif diambil oleh Rusia terhadap Ukraina, merupakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataan menurutnya hal tersebut, hanya membuat histeria di antara masyarakat.